Kurang ringan sih jawab, mungkin Borongan pertanyaan Wowu dilengkapi Menurut. dan disempurnakan Menurut. sarang uh, panjangan habib al kafah. Uh, menjadi Waliloh, wali itu kurang dari dari wali angel yang jelas akenego. Cuma, Cuma ini kisah yang real terjadi dan ditulis oleh para ulama. Dan dari beberapa cerita yang saya ketahui bahwa ternyata menjadi wali itu banyak caranya. Itu, itu salah satunya saja Intinya, Intinya yang, yang menjadikan dia wali itu misalnya kesabarannya Dudu Rabi Rewele mawon Tapi kesabarannya menghadapi berbagai, berbagai ujian. ujian Salah, salah satu, satu ujian adalah, adalah istri Kang Rewele Salah, salah satu ujian Wonten ujian Ada yang ujian tuh anaknya kok uh, gak berhasil-berhasil Anaknya uh, Ada juga yang kok tidak punya keturunan sampai sekarang Itu juga ujian Bahkan sampai ketika punya keturunan juga ujian, nama wa fitnah, harta benda anak, anak uh, yang kita yang, didik itu semua fitnah dan ujian. Seandainya kita sabar menghadapi ujian itu, insya Allah Cuma terdalami. Uh, Cuma ada uh, gimana ya, saya jelasnya bahwa Gusti Allah itu menyembunyikan enam perkara. Yang dirahasiakan, salah, salah satunya contohnya di kiamat kiamat Hari kiamat itu tidak ada yang tahu satupun makhluk, dan juga Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan dan menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Maksudnya begini: uh, ini dihikam. Berbagai jenis ketaatan kita bisa sebut ada, sodakoh berbakti kepada orang tua ada. Haji, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau katakanlah ada seribu macam ketaatan, begitu juga ada berbagai jenis kemaksiatan: membunuh, mencuri, zina, berjudi. Ada seribu, katakanlah ya, macam kemaksiatan. Dan di seribu ketaatan ini, Allah menyembunyikan satu door prize golden ticket untuk menuju surga. Golden gold ticket itu disembunyikan <tuk> oleh Allah, Allah, di Allah, Allah, Allah di salah satu Allah, Allah, jenis ketaatan Plak di, ke di sini Di nomor, di nomor ke bulu teluk misalnya Apa, apa pitong puluh teluku kebaikannya? Insya Allah Allah enggak ada yang tahu, tahu. Gus Jawa Allah menyembunyikan gold ticketnya di situ, Sehingga Meskipun orang itu bermaksiat sepanjang hidupnya Tapi pernah mendapatkan gold ticket Maka dia masuk surga Misalnya orang itu Pangputin bahasa ya bajingan lah Bukan pernah sholat, butuh pernah apa apa, -apa. Mereka, tapi apa -apa. dia kenal golden ticket, dia itu golden ticketnya disembunyikan itu. oleh Allah di misalnya sodako kepada anjing. anjing, membantu anjing, kan ada ceritanya -cerita itu perempuan cintanya. pelacur Mereka, yang, yang membantu anjing e, minum, ternyata golden ticketnya disembunyikan di situ sama Allah, maka Mereka, meskipun dia adalah orang maksiat secara lahir tetapi dia melakukan pas, pas ketanin undiannya, pas ketanin nomornya. nomornya, maka masuk surga. Tetapi di kemaksiatan Tentang juga begitu. begitu. Ada seribu, seribu macam kemaksiatan. kemaksiatan, Allah menempatkan black ticket di salah satu jenis kemaksiatan, Black ticket. Dan ini kalau kena di tiket itu, maka langsung masuk neraka. Sehingga meskipun ibadahnya luar biasa rajin, haji bolak-balik zakatnya miliaran lah gitu ya. Salatnya siang malam. Tetapi karena dia kena black ticket-nya, dia masuk neraka. Black ticket apa? Dicontohkan dia memelihara kucing dan kucingnya itu disiksa. Tidak boleh tidak dikasih makan, juga tidak dibiarkan makan sendiri, mencari makan sendiri. Maka meskipun kucing katanya binatang kesayangan Nabi, kalau diperlakukan secara begitu, masuk neraka. Karena kena di black ticket -nya. Persoalannya, siapakah yang tahu golden tiket dan black tiketnya Dan Allah ngacak loh naruhnya. Solusinya gimana? Lakukan semua kebaikan. Siapa tahu kita, kita kena golden ticket-nya. Lakukan aja. Apapun jenis kebaikan, lakukan semua. Syukur-syukur kena nih golden ticket -nya. Dan hindari semua jenis kemaksiatan Karena siapa tahu ada black tiket yang bisa kita, kita hindari di situ. Itu solusinya seperti itu Jadi gak usah mencari-cari Gimana letaknya tapi lakukan saja Segala jenis kebaikan Dan hindari saja segala jenis keburukan Nah Jangan-jangan nah, ya. Sampiyatki sami, si Abdurrahman Bajal Zahabat ya, ya siapa ya, tahu? <laughs> Golden 3 itu tentang kesabaran misalnya Kedepi istri dan anak-anak Kita gak ada yang tahu. Yang jelas sabar itu Baikin Allah ma'aswabirin pasti paham. Cuma, Cuma ada pembenahan-pembenahan juga ada usaha kita untuk memperbaiki diri. jare angel luruh duite ya, sehingga kelahirnya kan koten. Ya mengkoteng lah, ada pembenahan dan perbaikan terus-menerus. Itu saja, bangga dilengkapi sedang ternyateng Habib Alkal Ya, tapi kalau yang dimarahi beliau mungkin, mungkin, <tuk> mungkin pantas dimarahi jangan-jangan. <tuk> Jadi saya belum melihat, saya belum melihat istrinya melihat ya, Mang Ardi ya. Jangan-jangan ya? modelnya memang pantas iya, diomeli. <laughs> Jangan antum itu, iya, terlalu iya, tinggi iya, berharap iya, antum iya, jadi wali belum. Kalau <laughs> iya. yang, yang jadi wali, wali itu emang sudah beb. Sudah wali nikah, wali nikah, wali wali daya. Kemudian saya tambahkan singkat saja dalam surat At Taqobun ayat 14 ini ayat yang menarik ketika Allah mengatakan Ya yang dipanggil oleh orang beriman wahai orang beriman inna min azwajikum waulatikum aduan lakum hai orang beriman bahwa uh, sebagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian itu musuh kalian musuh kalian bisa jadi berbeda apa banyak perbedaan atau hanya sedang tidak cocokan juga termasuk musuh kan gitu hanya nggak cocoknya banyak menentangnya kemudian diingatkan fahdaruhum hati-hati tapi menariknya apa di ayat setelahnya Lanjutannya, wa inta'fu wa tasfahu wa ta'ufiru nah, Saya nggak bicara tentang tafsir di sini, pembahasan itu pembahasan tersendiri Tapi di sini, tiga kata yang sebetulnya maknanya hampir sama Tapi bicara tentang bagaimana terapi, menghadapi adu Yaitu apa? Dekatilah dengan apa? Dengan memaafkan Tasfahu itu juga salah satu derajat daripada memaafkan, model memaafkan Dan kemudian ta'ufiru, menutup ini luar biasa menurut saya. Dan kemudian apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah ingin mengatakan di akhirnya, kamu contohlah aku. Bagaimana aku menerapi, bagaimana aku menghandle hamba-hambaku yang tidak taat. Apa langsung aku hukum? Tutupi. Lihat, orang yang berbuat dosa itu bukan terus langsung dibuka oleh Allah, diler. tidak ditutupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satarul uyub-nya dibungkus rapi-rapi. Allah yang mau yang apa namanya, yang menutup. Nah, ketika menghadapi pasangan seperti itu, cara terbaik adalah, sesuai dengan ayat ini adalah memaafkan, adalah mencari titik temu, rekonsiliasi, dan seterusnya. Kemudian, kalau pendekatan sufi, saya sering katakan, orang sufi ketika dia bermasalah dengan pasangannya, dia sudah tidak melihat kita fikir, kalau fikir nanti musuh, harus dijauhi, Oh dan lain sebagainya itu hak dia menying, apa namanya melalaikan hak dan lain sebagainya kemudian haknya dikurangi tidak orang sufi pendekatannya sesimpel ini ketika pasangannya itu tidak sesuai dengan harapan dia dia bilang apa eh, saya tidak perlakukan dia sebagai pasangan saya baik suami atau istri tapi saya perlakukan dia Ya Allah sebagai hamba ya Allah dia tetap, dia tetap perlu perhatian, perhatian dia perlu kebutuhan-kebutuhan dasarnya tetap, tetap aku, penuhi, aku penuhi meskipun dia tidak memenuhi hakku itu. Itu itu masalah itu dia, dia. Bukan, itu. Masalahku. bukan masalahku. Tapi saya tidak akan dia pernah membalas memperlakukan hal yang, yang sama. sama. Kalau bicara, bicara tentang, tentang hak, hak, ya, ya dia ya. tidak dia perhatian, saya tidak perhatian juga. dia bangkang sama saya, biasa saya kasih uang belanja banyak, sekarang tak kurangi. Kalau perlu nggak tak kasih. begitu kan? Itu bicara hak, tapi orang tidak? Tetap uang dikasih perhatiannya juga tetap, tidak, tetap, tetap senyum tetap, sebisa mungkin tetap, tetap diberikan alhasil sebisa tetap, mungkin untuk tetap, tetap, tetap memberikan hak-hak dasarnya tetap, bukan tetap, se sebagai suami tetap, bukan sebagai istri, tetap, tetap, tetap, istri tetapi sebagai tetap, hamba Allah itu, itu orang itu trafik sufi, itu, sufi itu, tentu ini enggak bisa ya, semua orang, orang tidak bisa melakukan tapi dengan mujahadah Uh, orang akan tetap uh, bisa melakukan seperti itu. Sama seperti Anda misalnya sebagai pedagang, ketika ada pen, apa namanya pembeli, ya, pembeli Anda kadang-kadang ada yang cerewet atau apa. Perlakukan dia sebagai pembeli dan penuhi hak dasarnya kalau barangnya tidak cocok, tidak bagus, Anda jelaskan barangnya ada yang kurang bagus Anda tetap jelaskan meskipun bisa jadi dia itu pembeli yang kurang menyenangkan bagi Anda, tapi Anda tidak pernah mengurangi hak dasarnya. Itu saja. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngepang abunten kula nyewun widi, wadah milet ngawas, sedanten kang waw kula pirang gunamane, sedanten mawon kang kleresan gak ada niatan pengen dados wali, ya kang ubah, dikabul. Walaupun ada regulasi ada aja jaluk dadi wali. Tapi jalur kongkang didemeni. Yeah. <laughs> <coughs> Terima kasih, kang Ubay. Uh, saya hanya melompat-lompat saja, melompat-lompat karena ini ngomong pangaputen kang Jin ini kula Akbar, akbar. Uh, lare angon, <laughs> uh, Habib uh, Alkaf Al ya. Saya meminjam apa yang sering saya dengar, kalau apa akan nikah. Kan katanya kalau akan nikah itu kan harapannya terjadi pernikahan yang mu'asyarah bil ma'ruf. Tetapi kadangkala -kadang kita lupa, ketika setan saja sampai lari, kabur, terbirit-birit mendengar apa uh, ijab qobulnya. Para pihak yang terjadi pergeseran antara hak dan kewajibannya itu Ada apa sebetulnya? Dan inilah kegelisahan-kegelisahan uh, yang uh, saya temukan Termasuk yang tadi telah dicurhatkan oleh uh, Apa? Mang Warso, ya? Umarso. Oh, uh, sebetulnya yang terjadi begini uh, kalau bagi saya ketika menikah itu kan dalam undangan kan ditulis Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Telah dia pertemukan Hambanya yang takwa dalam jalinan kasih, cinta suci mu'asyarah bil Ma'ruf. Wong sapa baik kang takwa Pasti ketika memilih akan menikah Itu alasannya bukan biologis Khotbah nikahi sampai ngekek-ngekek Pengantin ini sudah maning manjing kamar, khotbah Hebei wis mengkonon. Padahal yang sedang duduk di depannya itu adalah orang yang semoga sudah masuk dalam kategori takwa. Beli gampang. karena jodoh ketemu. Temenan pirang-pirang lawase, beli dadi nikah, ya ana. Tapi kang dau kendalnya, maksud ya? Dodok jondol ning kebon sufi bewis wah kayak kayak gitu pantas kita kan. Kan, seperti kan seperti itu dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah telah dia pertemukan hambanya yang takwa dalam jalinan kasih cinta suci mu'ashara Wilma'ru Orang-orang yang sedang digandrungi Rasa cinta ini Kemudian berikhtiar Luru modal Untuk memasuki dunia baru Modalnya seperti apa Ini yang kadangkala -kadang kita sering lupa Dengan niat suci Tunaikan kewajiban, labuhkan hati, duduk karena demen nih wadon bukan karena jatuh cinta kepada lelaki itu, tapi kita pengen melabuhkan hati, labuhkan hati padamu ya Rabbi, semoga kan abadi, tetapkan hati. Sampai akhir zaman, semua mendoakan, semua berharap, semua punya cita-cita rumah tangga lu langgeng. Tapi baru diuji dengan kempong saja imannya sudah ngali. Diuji dengan Gaya hidup, hidup saja hidupnya sudah, sudah gaya. Diciptakan, Diciptakan alam pria dan wanita. Dua mahu dalam asuhan Tuhannya. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah lembut manja, Lambut manja. Perang saya Pantai lu mengkonon KB wislah kacilanang beli delang, beli doyan duit ya sodor nang wadon merembli gampang makanya kemudian muncul, muncul pertanyaan yang agungnya pangapun niki joroke kupor por jari wong buntentil joroke lu kan jadi por Kira-kira nikmatnya orgasme dengan ketemu Gus Jokowi itu enak kan ndi. Yang, yang istri gulat jujur kemernyem. Ya. Wah. <laughs> Mbok pirang menit. Meleke pirang jam katanya maksudnya ya. Karena kemudian dalam proses ini saja yang oleh para pengkhotbah seringkali Dimiring-miringkan di, di, di, di, di, di Artinya seolah-olah bahwa kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan utama Bahkan sampai ada kata bahwa menikah itu adalah perzinahan yang disahkan Wah, ngeri banget Pernikahan yang disahkan lembuk bersyariah Perang saya lu, wong Afdunika itu Sampai penasaran ketika konteks istilah syariah ini populer saya ketemu Temu kawan yang, yang mereka beruntung, beruntung. Mas pula alhamdulillah Sibuk jajan lu Rencangnya lu mas Anggok kudung mas oh. Bersyariah bro. Bersyariah Dan ketika konteks formalisasi macam ini Kemudian menjadi stigma dan Bagi saya misalnya terpolitisasi Maka ngeceknya itu gampang ya Niki si Guyon Mawon ya kalau mengecek suami atau istri anda siapapun adanya kalau sedang kumpul oh, ini rada istilah, guru -guru gula rada ngangge istilah kampon tentang guru-guru gula Pondok, lamuna kumpul tulis senenge por, tuli kemudian erangannya masih wah uh, gitu Hai Kecilnya, oh. ngerenge sampai itu masih masuk kategori belum soleh dan soleh, oh. tapi bakal ngerengeh kepirang. Allahu akbar, ya, jari wong di kuku dan dan kembali bahwa inilah yang ya, kenapa, kenapa kemudian ya, akhirnya fitnahnya itu seringkali sering diterima Nah, saya agak menemukan hal yang sedikit bias gender ini uh, Kang baik Kang seringkali lu dari korban lu tiang istri ibu anak tiang istri ibu-ibu ah. sedanten paling remen paling sering nerima pun kang akhirnya dados fitnahnya tiang uma umat ngomongnya Louis bayi omongin belanjai luwi-luwi serba Louis bayi boros matre padahal iku selera saya ketika konteks bahwa laki-laki itu misalnya, sifat laki lakian itu misalnya, yang ada pada diri laki itu misalnya harus menjadi pemimpin, maka itulah yang sebetulnya akan menjadi alat penjinak paling luar biasa ketika berharap bahwa sosok perempuan mulia, sosok perempuan tercinta, akan bisa menjadi pendamping suami-suami perkasa dalam hidupnya nah Niki rada-rada kegugulamu namaketan ngebab ikhtiar. ketika perempuan selalu menjadi korban fitnah maka ikhtiar bari bagi, bagi seorang lelaki itu unik, itu. Itu unik. kamu baik lamunajeh kang dadi saumai boten unik Kemungkinan-kemungkinan kekurangan Atau kelalaian atau kelupaan Yang ada pada ter, pada diri Tubuh Sang wanita Maka harapan untuk Semoga Kan Sakinah Semoga Waroma Semoga Mawadah Dan bisa Mendapat berkah Ada ikhtiar? Nah, ikhtiar lu Lamun guyoni lu kaiten. Lamun agadat yang istri Sinten mawon Atau orang yang sedang didampingi Oleh perempuan yang cerewet no. Tulung lambe, lambe elo ditutul kalau emas limang, limang gram <laughs> ditutul nah. <laughs> Wow, kang, kang jini sampai berikhtiar, berikhtiar selalu dalam, dalam gandengan, gandengan. <laughs> padahal capek pula diumbar <laughs> <laughs> tapi anak <tapi tapi> sarate dampal, dampal nike suku nge dipakai kerincingan rong gram Pemang. be jadi malaku mandam beku kerungu kerincing-kerincing <tuk> beli mungkin adosin konter satu ke konter yang <tuk> lain begitu, begitu pula, pula jari jemari, jemari. dan tangannya kalau di jari jemari yang ada kemerlop wah, kemerlop yang disenangi wong wadon gak ngabang-ngabang gak embu segram <tuk> tarong nempel, nempel nih unggal jerijel ya beli bakalan nyudi yang wisana. Begitu pula tangannya tidak akan kemana-mana karena apa? Dalam dalam pergelangan tangannya ada ada barang yang memang sangat dicintai oleh kaum dalam jumlah gram yang fantastis. Pun bukan katon Jadi kado saya ini yang mungkin akan bisa membahagiakan. Sederek-sederek tiang dayak sigandu, gandu, nih, eh, Mbak, Mbak Habib, Habib. Losarang, sarang. yang, yang konon, konon terbukti, berhasil merubah mindset cara pandang laki-laki untuk bagaimana mereka menghormati perempuan. perempuan. Kang namie gelang singkawitan ujung jari sampai sikut kerinci-kerinci-kerinci-kerinci. Muni Habib. Di sini kami tetapkan hati tuk capai ridho ilahi. Di sini kami benamkan kalbu berlari dekat wajahmu. Semoga yang terjadi pada saat akad nikah itu seperti itu. Karena kula-kulaan sedanten boten unik. Apakah ketika menikah itu adalah jaminan bahwa regenerasi kita akan berlanjut dengan punya anak? Apakah dengan menikah misalnya itu adalah jaminan bahwa secara ekonomi, pendidikan, keutamaan, bahkan kemuliaan akan didapat? Itu baru babnya ikhtiar. Ketika diuji oleh kempong saja, kita sudah lupa. Bahkan, ketika kita mendapatkan predikat wali murid, nah ini ke urusannya kamu baik sebatur. Ya katakan kalian, Bapak-Ibu. Kita tidak pernah sadar bahwa kita, kita mungkin, mungkin bukan tidak pernah sadar kita kita, kita mungkin, mungkin uh, lupa dan, dan tidak sadar bahwa, bahwa setiap anak itu amanat, amanat dari Gusti Allah, Allah dan mereka dan adalah bintang, bintang pada masanya walaupun, walaupun secara fisik misalnya konon katanya berkebutuhan khusus kita dibatasi oleh hijab-hijab duniawi kita tidak bisa melihat bahwa uh, agungnya pangapuntun misalnya kita tidak tahu. tidak tahu sehatnya kita sekarang atau bisanya saya datang ke sini agungnya aja maning tekaning kebon sufi melaku telung meter beka tiba-tiba Allah memudahkan kita. saya bisa sampai ke sini atau dengan sedaya sami yang kelerasan usaha sedang maju Para putrae soleh dan soleha Urusan silaturahmi saya dan pun apa Itu selesai berkah doanya siapa Doa siapa yang diijabah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan Yang sekarang atau besok nanti dialami Kenapa, Kenapa saya mengatakan demikian? Ya? Karena belajar, belajar dari, dari bab serengenge mawon, perjalanan cahaya dari matahari ke bumi itu 100, 100 menempuh 150 100 juta kilometer, satu, satu tahun cahaya, dan, dan itu, itu belum tentu berhasil. berhasil. Dedonga, ibu ibu li lagi, lagi ngumbahkah? Moga berhasil. moga. Berhasil besokku serengenge muncul panasnya tekah eh Dau jam 6 jagatnya wis wis wis merem jam itu masih merem jam walu jam sangat japsu tambah rubet itu baru uh, contoh sederhana Cahaya yang meluncur dari matahari yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi rahmat bagi bumi ternyata terhalangi oleh awan dan mega mendung. Tidak mudah. Dan ketika bicara wali murid, tantangan dan godaan kita semua ini sekarang sepertinya serba fisik lari-lari gula bakal beli ranking satu bakal beli pinter perang saya kula-kula lu, luku -kula kayak nginggu anaknya jin bocah ku diuruki dipakani dikongon belajar sampai lelah sebagainya kok ternyata tidak berhasil kita lupa ternyata kecerdasan sang anak yang kita marah itu ternyata bukan pada wilayah intelektualnya karena bagian rapotnya abang KB batu wong telung desa artinya apa kecerdasan emosionalnya cara berrelasinya itu jauh lebih oke okay ketimbang teman-temannya yang oleh gurunya dianggap saya satu nah kakak doseniki kulakulan kadang, -kadang lakalan jadi apalagi dengan fenomena gazet dan punya handphone Perang saya lu, boka, bo, bokatan bocah-bocah pada menang ini umbah, menangan dewekan baik lu, perang saya ku hidup Wah mendingnya bu, priban bu, wah menang lah regulasi Anteng ni umah, malah, ini umbah, malah nih kamar baik, hari, hari ini kamar kadang-kadang dikunci Lagi deres. Jadi inilah tantangan zaman para bapak dan para ibu yang semoga kita tidak kalah karena apa Tantangan zaman ini memang itulah anugerah dari Allah Kenapa kita diharuskan menjadi sosok manusia yang bermanfaat Bahkan Al-Quran Al konon katanya dihadirkan untuk uh, bisa menjadi hadiah Bagi orang-orang yang suka berpikir Maka semoga kita akan mendapatkan demikian Karena yang terjadi sekarang ketika kita diamanati secara sosial ataupun secara agama untuk bisa mencintai fukuroma sakin ataupun yatim piatu seperti misalnya tadi kang Ustadz Agus juga menyampaikan salah satu petata pelati Sunan Jati Ingsun titip tajunglan pakir miskin pada konteks narasinya saja bangabunden itu sudah bermasalah kenapa saya bermasalah Wisper usungan Gunung Jati ku ngomong Tawiraus ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Selakanya setiap lima tahun lagi setiap lima tahun itu dititipkan lagi kampanye ngomong ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Coblos anak kula ya pengen jadi bupati pengen jadi DPR pidato ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Makanya jangan heran problem bagi masyarakat kita yang ada di Cirebon Ketika di sekitaran Kompleks makam Astana Gunung Jati Kata orang-orang yang lupa, banyak orang-orang yang lalai Sehingga mereka kemudian menjadi memilih profesi menjadi orang-orang paringan Mereka semua tersesat karena merasa mereka adalah orang-orang yang dititipi oleh Sunan Gunung Jati